USD Tsui Frank Bearish, harga sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD Tsui Frank terlihat berada dalam kondisi Bearish dan jika diperhatikan harga USD Tsui Frank sedang berkonsolidasi. Jika pergerakan USD/CHF harga bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,00273 sampai 1,00415 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0.99670 sebaliknya waspadai jika harga USD/CHF terus bergerak ke atas dan menembus level 1.00 415, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.00646 Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Mei tahun 2022 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda Silahkan hubungi 081212983101 Sekali lagi 0812